Bang, cukur Iya kan, udah duduk Pakai bilang lagi Oh, iya ya mau Mucuk Eh, tunggu Nanti kalau aku nanya pasti dia jawab Kamu nanya Males banget Pokoknya kalau abangnya bertanya bakalan gue jawab Kamu nanya Kenapa bang? Gak apa-apa Eh, cukur tublok ya bang Oh, oke-oke okay, okay. Ini abangnya kok nggak nanya? Nah, sudah Makasih bang Eh, belum bayar, weh Oh, belum ya. Ini, Bang. Lah. Ada uang kecil gak? Aha Kamu nanya. Kamu nanya uang kecil. Kamu bertanya-tanya. Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Kurang ngajar. Cukur apa nih? Seperti biasa, Bang. Apaan? Emang lu pernah cukur di sini? Pernah, Bang. 2 tahun lalu. Lah, gua aja baru kerja seminggu di sini. Oh, gitu ya. Ya udah, cukur CapMed. Ah, sudah, sudah. Ini animatornya, kenapa sih? Oh, yang cukur rata-rata model CapMed, gua tuh capek, cuk. Mau nggak model lain? Kamu nanya. Sini lu, animatornya juga sini lu.